Halo teman curhat semuanya, snow di sini Ketemu lagi di Udah Siap Memaafkan Nah, di bahasan pertama kali ini Aku mau langsung mulai dengan apa yang bikin memaafkan jadi lebih sulit Alasan pertamanya apa? Yaitu Kita salah paham sama istilah memaafkan Kebanyakan orang bilang pada dasarnya adalah memaafkan itu buat kamu. Memaafkan itu buat orang lain. Memaafkan itu bikin orang lain keenakan. Kita yang dirugikan, aku yang dirugiin, kenapa aku harus maafin dia? Nanti dia kabur tanpa rasa bersalah. Nanti dia pergi tanpa tanggung jawab dan segala macem. Jadi pada dasarnya memaafkan itu nggak ada untungnya buat aku gitu. Sama kayak dua orang ini yang berantem Mereka entah yang mana yang bener Entah yang mana yang salah Tapi pada dasarnya Ketika mereka berdua lagi berantem Dan misalnya yang cewek mau memaafkan yang cowok Yang cowoknya juga nggak mau disalahin Jadi pada dasarnya Ya aku, buat apa aku maafin kamu Kalau pada akhirnya kamu terus-terusan ngelakuin hal yang sama lagi dan lagi Enak di kamu dong Aku yang dirugiin gitu Ini pandangan umum Orang-orang tentang dunia maaf memaafkan dan menurut aku itu adalah salah paham yang cukup besar jika berkaitan sama istilah memaafkan. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya gini loh guys. Jadi dari yang aku pelajari pada dasarnya memaafkan itu buat aku. Memaafkan itu buat aku, biar bisa lebih tenang, jalanin hidup lebih nyaman. Buat aku yang pada akhirnya, ketika memaafkan itu bisa ngerasa lebih lega, lebih lega, dan kayak, "ya udah gitu loh, ikhlas gitu ya." Rela, nah, feeling itu jadi memaafkan untuk memunculkan feeling itu semua. Feeling ini semua nih, feeling ini semua buat aku gitu. Feeling itu semua buat aku, nah, memaafkan pada dasarnya bukan buat kamu memaafkan, bukan. Buat kamu gak bertanggung jawab Bukan buat kamu ngerelain semuanya Dan hal-hal lain yang pada dasarnya itu untuk keuntungan orang lain gitu kalau misalnya aku sekarang maafin kamu, terus aku dapat apa? Kamu juga bakal ngelakuin kesalahan lagi. Nah, ketika kamu udah bisa memaafkan, maka kalimatnya bakal ganti kayak gini. Oke, okay, yaudah, aku sekarang maafin. Aku buat kenyamanan aku sendiri. Aku nggak mau dibikin pusing sama kelakuan kamu. Aku nggak mau musingin lagi kesalahan-kesalahan berulang. Kalau misalnya emang kamu mau terus-terusan ngelakuin kesalahan itu silahkan, saya dalam hubungan gitu ya, tapi bukan sama aku. Makasih kita udahan sampai sini. Daripada komen kayak kamu ngapain sih selingkuh terus selingkuh terus, udah aku maafin kamu selingkuh lagi, udah aku maafin kamu selingkuh lagi, kamu udah gak mau ya bareng sama aku. Kamu nggak ngelihat perjuangan aku yang bla bla bla bla bla bla bla. Coba dibandingin, menurut kamu lebih nyaman kamu bilang kalimat yang pertama? mana kamu Ya udah terserah kamu mau selingkuh silahkan kamu mau ngelakuin kesalahan sebanyak apapun silahkan tapi aku nggak sanggup buat nanggung beban emosinya aku pergi Thank you atau yang kedua kamu nyalahin semuanya dan tetap nanggung beban emosi itu pilihan ada di kamu tapi alasan pertama adalah kamu aku kita salah paham bahwa sebenarnya tujuan memaafkan itu untuk aku untuk aku bisa ngerasa lebih sehat mental, untuk aku bisa ngerasain lega secara emosional, bukan bukan buat kamu, bukan buat orang lain. Pada dasarnya, memaafkan untuk aku.